Oke para sobat semua selamat berjumpa di channel saya Mesa Karya MK di video kali ini saya akan mereview tiang gawang untuk futsal sobat semua bisa dilihat sendiri di sini saya menggunakan ukuran yang tidak standar saya Menggunakan ukuran dengan lebar 2 meter dan tinggi 180 Buat para sobat semua yang mau buat dengan ukuran standar Bisa dengan ukuran lebar 3 meter dan tinggi 2 meter Karena ini saya buat sobat semua untuk siswa SMP ya sobat semua ya Dan disesuaikan juga dengan lapangannya Yang bisa dilihat untuk konstruksinya sendiri Sobat semua, jadi untuk yang gawang ini dengan saya buat dengan bahan pipa ukuran 2 in untuk jumlah bahannya sendiri ini saya cukup saya cukup dengan menggunakan dua batang pipa ya sobat semua ya. Jadi dua batang ini cukup buat sepurnya dan buat ketebalannya sendiri ini sobat semua. Ini menggunakan ketebalan sekitar 1,6. Ya buat para sobat semua, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Yang mau buat gawang futsal, ini sangat saya rekomendasikan dengan konstruksi seperti ini. Jadi sangat irit biaya dan sangat mudah dalam proses pembuatannya sendiri dan jangan lupa buat para sobat semua yang belum subscribe channel ini silakan like dan subscribe serta selalu ikuti video-video saya selanjutnya